Nabi Yusuf bermimpi melihat sebelas bintang serta matahari dan bulan bersujud kepadanya. Mimpi Nabi Yusuf, tersurat pada surat Yusuf ayat keempat. Secara tersurat, ayat ini menceritakan Yusuf remaja menyampaikan kepada sang ayah yakni Nabi Yakub bahwa ia telah bermimpi yang aneh. Dalam mimpinya ia menyaksikan sebelas bintang serta matahari dan bulan bersujud kepada dirinya. Mimpi aneh Yusuf membuat ayahnya memiliki keyakinan bahwa kelak Yusuf akan menjadi orang penting dan memiliki kekuasaan. Juga terbersit harapan di hati sang ayah bahwa Yusuf lah yang akan meneruskan nubuah atau kenabian yang diwariskan moyang mereka Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim Peristiwa pokok ini melahirkan peristiwa pengiring berupa kecemburuan dan merasa diperlakukan tidak adil dalam hal kasih sayang yang tertanam dalam hati saudara-saudara Yusuf Selengkapnya lihat pada ayat 8.